kok kuat oleh kumpol ini, aku ya, aku takut. Akhirnya cuman -cuman kok pemerintah.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 Tonton terus video-video baru saya ini guys. Melihat orang lagi membangun rumah sendirian, tanpa ada bantuan orang lain. jangan ke pas yore nek apa kok kok ngarep itu Gak tau. Langsung, trek, langsung ya. Mbak arep. Oh. Terus apa? baginya duit Antara tinggi oma-oma kalau taruh... izin ke kian aja, izin Ya, kan, setelah tinggi ki, setelah tinggi emak nih, oma? izin ke kian perak, izin ke petang atas, petang atas, kek, atas, kek, Enggak, petang Enggak, kek, emak petang atas, kek, kang Aku 100. Terus aku kemampuan mana ya <tuk> kuli tukang gitu. ukuran samennya ya, gak keduren gak ya ini setengah setengah ada daun, namanya jeli gimana? oh, yang lunas kok, yang ya itu Lalu terus itu ini kan misalnya tapi ngono ya benerlah <tuk> ambian ini ngana, tapi jawab ya pang -pang. <tuk> <tuk> iya <ta. tuk> terus oh, Aong nah, nih kerja nih uh, mana? Gak gak kerja, kerja. Oh, Terus bisa ngadang ini pas jam Ya ada, nah. Minggu, nah. minggu repot ya gak Jadi tahun. Oh tahun loh Biasanya aku kerja atau ngebayar perusahaan awal corona ya kan Oh, eh? oh, oh. oh. ada emas yang ditingkat itu gak disabang etan etannya gak ngomong aja sembrotok gitu loh ini pak pak itu oh ini Pak oh oh kok malah pertama pengalaman lama kulibat batu pertama ya orang roh apa, apa ya apa, -apa pikiran? Hmm. Hmm. Hmm. Tidak Malaysia hmm. Hmm. ini? Sering Malaysia belum? kita tahu belum. Kurang Biasanya kelape nih, oleh kumpul ku ku kok pemerintah Iya. Oh. Oh. tambah tukang. Dewe Terima kasih guys sudah nonton video-video baru saya ini. Semoga kalian semua terhibur.